Okay guys, aku dengar and welcome to the script So, it's been a while aku tak buat video Vlog, so Tonight I'm going to do some vlog With Adin Dengan tengoklah nanti Aku ada beli ni Dengan Adin And aku nak buat rambut dia a Bonding keratin cream So, aku nak nuluskan rambut dia So, rambut dia agak Clear, dia dah jadi Kerenteng balik, so kita tengok apa jadi malam ni So guys uh, Minta maaf sebab dah lama tak buat vlog kan Nama tak buat video Even kita tak ada viewers ke apa ke Tapi kita tak uh, Akan buat Okay guys uh, Kita kan dah banyak slot kita buat kan Kita buat ada slot uh, Gaming Lepak gaming And kita ada slot Cerita Hantu And aku harap sangat korang dapat support uh, Dua video Dalam Lepak Gaming And dua dua episod Dekat dalam Cerita Hantu Malaysia Cerita hantu Hantu.com So So Ya. Kita jumpa lepas maghrib. Ciao. Tengok okay, okey. Correct kemain tadi lah. Okey, ini bah sem. Haiyo baby. Siap belum? Tampak kampai kesatu aku jadi cameraman tak jadi bonding ke ni jangan ah. kalapur dulu saya nak nuding rasa bagi gam sikit gam tu ah, nah dah luain, yang di sini, ini, ini, daerahnya. Bagaimana cara ini? Hmm? Hahaha Ngigong, batu dah ni. Kau jadi Pak Kuda mungkin? Dulu kacau Pak Kuda boleh ya? Hello Baby sayang Bagaimana dia nak keluarga kau? Guys, morning Subuh ni. Sekarang pukul 6 lebih Nak dekat pukul 7 So, ni aku ada jogging Aku rasa kau kan. Haa uh, Aku dah maaf malam tadi tak sempat nak buat vlog Tak sempat nak record Just nak record sikit-sikit Recort time adin tengah Bondingan Sebab Penat sangat And ya yeah, Kita akan jumpa time jogging nanti And aku akan And vlog terus So ya yeah. uh, Jumpa korang Okay guys Sebenarnya uh, Video yang aku tengah record sekarang ni Dah 3 3 Hari selepas aku record vlog yang korang tengok tadi And aku minta maaf sebab aku tak dapat record kita pergi jogging Ok guys, aku minta maaf We, uh, Vlog ni agak bosan sebab aku tak rekod pun jogging aku dah dua kali uh, Borak dekat korang yang aku cakap nak pergi jogging tapi tak jadi So guys aku akan end vlog sampai sini If you guys like di bawah ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar on the comment Jangan lupa untuk memberikan like di bawah ini. Jangan lupa subscribe us. And I'll bawah ini. Jangan lupa now memberikan like di Bye bye. Ciao.